Yang ketiga mendoakan keselamatan mereka. Ha tuan-tuan jangan lupa ni doa-doa. Doa, doa anak yang soleh ni hebat. Doa, Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa ini hebat. Siapa yang doa ini yang kita baru ya tuan-tuan pun selalu baca Rabbir, Firli, Wali, Wali, Dayah semua ini Kata ulama' Kalau ayah maupun ibu Tengah kena seksa Sama ada di kubur Maupun Neraka dan sebagainya Dengan syafaat doa tadi Allah ringankan azab hmm. Jangan main-main tu Doa lah doa doa Dia akan jadi teman ibu kita dalam kubur teman mak kita. Tapi kalau ayah dan ibu tu dah masuk syurga? Memang mak ayah tu memang jenis soleh. Meninggal masuk syurga. Anak tu tetap doa yang sama ampunkan dosa mak bapak aku, doa dosa aku semua. Apa jadi? Allah akan angkat darjat mak bapak dia darjat syurga ke syurga yang lebih tinggi Oh, ni hadis ni hadis riwayat muslim Nabi sebut Allah angkat darjat mak ayah dia untung oh. yang senangnya ahli syurga tu pun dia tak tahu tau dia pun tak tahu dia pun eh ni contoh ni contoh contoh tak contoh nak bagi bunah faham elok-elok pun masuk syurga dapat kunci bilik semua bawa rehat-rehat bukak TV rilek, bari atas tak semayang dah dalam syurga rehat tiba malaikat ketuk pintu. Uh, tuan Haji uh, sekian. Ayah uh, saya. Uh, minta bungkus beg semua. Eh pasal apa pula sedap-sedap tu tengok TV ni? Ah uh, ni perintah Allah Taala naik uh, lagi tinggi punya bintang 7 punya, 7 bintang. Hoi. Huh! Biar betul. Biar betul malaikat ni. Saya dapat syurga pun kira okay ni, ada pula naik tinggi-tinggi lagi pula. Lah ni sungguh. Ni perintah ni bukan saya pandai-pandai. Aku -pandai. uh, mah beg siap. Nak tanya juga macam mana saya boleh diangkat darjat naik tinggi-tinggi sangat ni? Apa kata Allah? Bistighfari waladukalaka Kerana anakmu yang suka sangat minta ampun pada Allah untukmu. Anak kau punya pasal ni siang malam dia minta ampun. Jadi aku menurut perintahlah kau. Ha siap barang naik atas. Dan naik tanah ni. Okey okey okey okey naik naik naik atas. Oh, sonok tuan-tuan Kita kan duduk dalam kubur nanti Kita bukan tahu anak kita buat apa di dunia Dia doa kita, kita pun tak tahu Tapi beruntung Siapa yang ada anak jenis suka doa untuk mak ayah dia Daripada dunia lagi Untung Untung duniawi Untung ukrawi Selamat kita Jangan tinggal ya adik-adik ni semua doa Jangan lupa ya Allahumma Allahumma'ufirli Cuba sama-sama Allahumma Allahumma'ufirli Zunubi Wali walidayya warhamhuma kama Rabbayani, Sagiro kama Rabbayani, Sagiro. Itu nasihat tuh ustad buat sendiri itu lagu tuh untuk pertandingan nasihat sekolah peringkat selangor itu. Oh, Alhamdulillah ha, kalah lagu tuh. Hmm, Tidak polah nyanyi sedap, kan? sedap, <laughs> sedap seni sudahlah sudah lah. Itu yang ke tiga.